Tutuplah engkau denganku, hider hi hi Hengalkanlah, <tinyan> <tinyan> huh? engkau denganku, hider hi hi Hengalkanlah, <tinyan> <tinyan> 16 masih juara dari yo standby satu 2 Yeah <laughs> Kalau orang lain bisa, mengapa harus saya? Kalau orang lain tidak bisa, ya apalagi saya? cuanto That's so bad. That's Guys. Tolong dong yang tahu cara nutupin eyeliner samping ini gimana sih? Dia tuh kayak suka ngejepret gitu loh. Bumbunya aja ya. Ini tuh sampai kering sampai dikit lagi. Huh? Hmm. Ngejepet. Udah oh, nganku hitar. Hey, Nengah. Nengah. Nengah. Nengah. Engkau denganku <tuk> <Tidak>. Hihihihihitar <nyarkanlah. tuk> Lah engkau dengan Hihihi dengan hider, hi hi hi hi hi Memancing yang merupakan salah satu kegiatan fisik olahraga kemudian <tuk> Untuk meningkatkan minat masyarakat yang menikmati wisata memancing sekaligus mengenal wisata bahari keindahan alam di pantai Desa Lubuk dan Tanjung Batu. Tentunya minat... Engkau denganku, hihihihidar.